tapi oh aku lama serak ketemu uang bodoh alasannya ibu aku nak ketemu uang bodoh uang goblok itu diistigat memperbudak mereka sehingga aku bermental firan ini kan sudah jeli mat noh uang wedok seorang dok noh negara mengalami sering jaguan beruang noh wedok dengan najir tani sofian asori aku nanti ketemu Konco-konco konjo ulama, maksudnya sorry guru nih maksudnya Karena ketemu ibu janjian, ketemu langsung kesemper so sana Ketika ditanya kenapa engkau kesemper, Allah tuhib anta wa Bukankah kamu mempersiapkan ilmu supaya kamu pantas ngomong di depan saya? Saya juga mempersiapkan ilmu supaya pantas ngomong di depan kamu. Ternyata kita-kita aja -kita bodoh-bodoh kaulani setan, kaulani riak, kaulani tasan. Ini pertemuan kita yang terakhir. Tapi banyak juga ulama singkat ketenang ketemu uang menara. Alasannya, engkau nangaku di mental istighfar, mongkon-ngonkon, ngatur-ngatur. Kalau viral, jika ulama itu banyak sekali, dan itu hasil uang lanang, Kak, mungkin uang wedok Jadi uang wedok, gimana, Sehingga, dawel ulama' kejaguman, berjauh wedok, masih dalam konteks. Ada sesuatu yang kita tidak mungkin minta persetujuan juara uang wedok, kamu. Bambi ini penting kalau atur. Mereka beda, selerahnya itu beda Di level ini malah itu, ulama dulu, itu macam-macam Ini cara kuali, kaya-kaya itu, kadang-kadang ya, tukar Mereka garukai rapati cocok itu Terus mereka punya umat binaan masing-masing Nah cocok, misalnya pengurusan, ya kompetisi ya, kepemimpinan Misalnya rapam pengurusan, ya udah bahasa-bahasa ya, gak jelas Makanya jadi survei Nasuhri Bukankah sebelum Anda ketemu saya, mempersiapkan ilmu untuk ketemu saya, saya juga demikian? Akhirnya aku, Mbak, mau foto podo, -podo tahi sajian, pepais-pepaesan, minta Om Makanya kita ini harus jaga, ya, harus jaga energi, jaga keikhlasan, jaga macam-macam. Kok tidak gampang ngelola hidup ini gak gampang? Ya, ngelola ini hidup, tapi apapun tidak gampangnya, kerja sampai terus gak ngamal, gak gak ngamal, ikut cita-cita besar dan melakukan yang allah itu cek pincang cek pitec cek ngahut pokoknya yang penting melaju menuju allah swt. ada ulama itu cara pandang gini dan ini ini tarekat sadili ya. Kalau ceritanya, khas tarekat sadili aku tahu nganggep kesalahan itu kesalahan kesalahan yang enggak masiak maksudnya. Misalnya begini, gue misalnya wesol takbir takbir mau fatihah, taha surat, coba surat, eleng Piring berarti kita ora, enggak mulai jamu bujur tahu ora, atau misalnya kita di memilih makmum kudus juga, kewajahan kudus. Dia itu roh sadilah, salah. Oh, aku kuabe kesalahan dalam ibadah itu roh madam sadiliku, gak salah. Alasan madam sadilu masuk akal, sampai beliau yang gini. koli lul amali, okay. koli lul apa? amali. Ma'asuhu dilmin nati khairun min kasiril amali ma'asuhu ditaksir. Kloja apal makalain? Jadi amal yang sedikit dan kita maturmuin be Allah yang luar biasa karena ditekir melakukan amal itu. Iku lo ya, dinimbang ngamal muakeh tapi selalu merasa salah. Alasannya pada saat ini makso akal begini. Koy ditekir sholat tuh luar biasa. Ketika orang lain nggak ditekir sholat. Saya mau Quran luar biasa ketika orang lain menikmati perempuan yang haram, menikmati dugem, menikmati narkoba. Terus setelah kamu baca Quran Hatam atau sholat Hatam. Aku sholat tapi saya ngereling pengiran. Aku sholat bosah mbora. Aku sholat bojitomo pengiran mbora. Berarti kamu itu tak bil ibadah. nganggap ibadah itu problem. Dan itu cita-cita setan -cita sedang. Cita. Yaitu menganggap ibadah itu problem. Makanya madrasah saya dilihat itu pokoknya asal ibadah, ikut luwe api timbang kue memaksakan sempurna Malah sebagian makalah luwe ekstreman. Rukyatul takserfil ibadah, nau on minas melihat ibadah melihat ibadahmu kurang, itu bagian dari syirik. Jauh abul hasan asyadi. Kok kue gak maturnya? Nong sak kue kok kau sempurna sempurn? Nong ikut keangkuan. Jadi diwali cara berpikir macam apa? makanya Hanya satu punya cerita unik dalam alim. Bang narfaiu putrahani bathulah, bathulah salam hajin sebelum beliau keputus tiga tahun kan sering di Bali saja bahkan beliau sering dikandung akhir tahun bisa-sangat mulang di Matolak dan itu saya turuti itu itu beliau cerita, aku di sini pernah mbah sama saya, kalau saya di Bali beliau itu pernah mbah aku di sini kalau pulang sarang mbah, tidak bisa mulai kalau pulang mbah, tidak bisa alasan aku yang orang sorong alim orang bener. Akhirnya aku kirim ulang kok buat celo ini cerita oke oke wazi. Kadang pokoknya aku kirim ulang, kalau uti salah, bener. Yang kau nafek, bener apa yang mau dibuat uti salah, aku tau waktu, no? Dibuang, loh pokoknya nabi dek ulti salah. Segera oleh salah, aku nabi orang nabi dek ulti salah, sombong ya. Jadi justru takut salah, sudah sombong. Gue kusopo, bang, nanti ulti salah, nggak nggak mesti terjadi. Jodoh, bang, nggak kan mesti terjadi. Jadi, sini saya salah doang akhirnya saya mulang. Misalnya, sholat, solat, aku bersolat, aku tidak ditempuh. Oh, tidak putih nah, temu Misalnya, saya mau anu, wah, menculot aja. mau nggak mau, mau mendulok itu. anak nuruti sempurna ya,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 nggak itu aja kataman mana Allah dikonco hafid percayalah yang nak bariklah ya Allah bijib di Quran mau ngicipi dokter di neraca sempurna kata mereka ngerti naga artinya dunia ini tidak pernah sempurna